Kabar pertama perhatikan persahabat di unggahan spesial ini ya Masya Allah kabar kalah banget tuh ada unggahan di gelasi bersama orang tetapi ditutupi mukanya persahabat jadikan ya. penasaran aja ini siapa sih yang ditutup mukanya ada sebuah komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar dari Agung Sekolah Stika Ini siapa sih ditutup mukanya? Katanya tuh ada jawaban Dari Yeni.lisnawati.142 Dari story istrinya Abah Faldi Oh, berzabat ya ternyata dari istrinya Abah Faldi Akbar nih Luar biasa banget ya Masya Allah Mudah-mudahan saja idola kesayangan kita diberikan kesehatan Diberikan kebahagiaan selalu, Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya juga persahabat ada sebuah unggahan spesial. Ini ada sebuah postingan foto kebersamaan trio Gersrek di lokasi syuting JWB 2. Ya cute banget ya. Ada yang nyempil tuh di belakang. <laughs> Kakak Bilar selalu saja membuat kita semakin bangga dan bahagia. Masya Allah. Mudah-mudahan juga untuk pertemanan trio Gersrek selalu berjalan dengan baik, Amin unggahan tersebut pun ini di kembali oleh Agung korean ada kalimat cancel yang dituliskan JWB2 jangan nanya yang nggak ada di foto wicontil bulu hidungnya kalau pada nyari katanya tuh perhatikan juga persahabat ya ada yang bertanya nih soal pemain baru yang enggak ikut foto persahabat ya perhatikan dari Agung instagram Fazira Alia mengatakan di kolom komentar, "Loh, pemain baru kok nggak ada jackpot? Tok katanya sambil emot ketawa nih, persahabatnya." Dan kita lihat juga di jawaban komentar dari akun Sri Mariani Underscore, pengen ketawa takut aku dosa, katanya tuh ada-ada aja kelakuan dari fans juga nih Pak Sahabat, yang selalu membuat kita ketawa bahagia Masya Allah. Tentu, Tentu kita sebagai fans sejati harus tetap kompak dan solid, mensupport, mendukung, hingga mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun kakak Rizky gila. Ke kabar berikutnya juga persahabat perhatikan Ada sebuah kabar terbaru ya Alhamdulillah Hinata baru saja melahirkan persahabatnya dengan selamat Wow Alhamdulillah banget ya ternyata Hinata yang duluan nih yang melahirkan persahabatnya mudah-mudahan juga Bu Bos di Lesti melahirkan dengan tentunya selamat dan dilancarkan persalinannya Amin Momen ini diunggah oleh akun Leslie Bilar Galeri Underscore. Kalimat juga dituliskan di postingan tersebut. Ji, Hinata udah lahiran, katanya tuh persahabat. Ya ini cute banget. Hingga komentar pun banyak diberikan dari para fans sejati. yakni dari akun Ati.rama273. Bagus, Hinata lahiran di tanggal 21. Bulan 12, 2021. Masya Allah banget ya di tanggal cantik. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Asnawi Ahuhiya. Kirain bunles yang lahiran duluan, pasti anaknya lucu-lucu kepo dengan bulu anaknya Hinata. Katanya tuh, Masya Allah banget ya, tetap support, tetap dukung, dan tetap doakan untuk idola lagi sayangan kita. Tungguan selanjutnya, perhatikan juga bersahabat ya tuh, anaknya Hinata, Masya Allah, sayang katanya ya. Alhamdulillah, Hinata lahir dengan tentunya selamat persahabatnya. Mudah-mudahan saja idola kita juga jadi LST bisa melahirkan dengan selamat. Amin ya Robbal 'alamin. Untuk berikutnya, perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan. Ini sih membanggakan banget ya, ketika tentunya diwawancara, di wawancara, di akun YouthNotPersahabat ya selesai wawancara. Lesti dan Rizky Bilar ini mengucapkan terima kasih Masya Allah Tabarakallah banget ya lagi kesayangan kita selalu mencontohkan kebaikan Momen tersebut diripos oleh akun sentau putih Harus berpilar Kalimat kesen pun dituliskan Masya Allah ya mereka diwawancara aja Kalau selesai masih sopan Dengan ngucapin terima kasih Terus yang kemarin bilang sombong Yes siapa ya, tuh persahabat ya tuh ini membuktikan bahwa ini kesangan kita emang sopan banget Luar biasa attitude jangan ditanyakan lagi sang juaranya adalah Leslar Dan di kolom komentar juga banyak tanggapan yang diberikan salah satunya Dari akun Panggal Lonovi mengatakan sopan santun selalu mereka jaga apalagi ke orang yang lebih tua Jan yang bilang dia sombong mau diputrin lagu bertepuk sebelah tangan lagunya dewa tuh katanya tuh awa <laughs> bikin nggak kaget aja Kita lihat juga ke keunggahan berikutnya. Ada sebuah postingan info penting untuk kita semua bersahabat ya untuk selalu mendukung jangan lupa ternyata adalah kesayangan kita. Ini masuk nominasi the Most Exposure Female Public Figure. Wow sebelum sebelumnya juga banyak nominasi jadi Alhamdulillah ini bersaing kembali dengan Agita Slavina Aurel Hermansyah dan Ria Cesio. Yuk kita buktikan kekompakan kita. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menjadi nomor satu. Amin Ya Robbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan yang kabar baik. Kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan kontingen channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.